Atta Halilintar dan Aurel akan nikah Nabila Aprilia berani lakukan ini. Selamat dan Nabila Aprilia menanggapi rencana pernikahan mantan pacarnya Atta Halilintar dan Aurel Hemansyah. Keduanya diketahui serius mengenai hubungan meski tidak mengaku pacaran. Nabila Aprilia siap menghadiri pernikahan mantan lokasinya jika diundang. Selain itu, cewek sedang berseteru dengan halmah Hanifah yang juga mengaku sempat dibuktir oleh Atta Halilintar. Seperti apa pengakuan Nabila Aprilia, simak kelasannya berikut ini. Mantan lokasi Atta Halilintar, Nabila Aprilia pun menangkapi kejalan pernikahan tersebut masih risih karena sering dihubungkan dengan sang mantan, namun ia tetap mendoakannya. Yang tentunya terbaik untuk Atta. Bahkan jika diundang ke pernikahan Atta dan Aurel, Nabila mengaku siap kondangan. Nabila juga mengaku tidak cemburu, karena sudah putus dengan pemilik nama lengkap Muhammad, Atta Mimi hari itu, selalu tahun yang lalu. Selain itu, mantan artis Wigolev ini juga menjelaskan bahwa hubungannya dengan Atta masih terjalin dengan baik. Namun keduanya tidak berhubungan dengan secara intens karena nanggilan harganya baru Atta. Bahkan youtuber yang terkenal dengan slogan siap itu selalu memberikan dunia yang terbaik untuk semua tentu kasih. Baik sampai sekarang masih baik hubungan dengan Atta kalau minta. Lebih kaya ke pekerjaan sih dia selalu support, dia suruh yang baik baik orangnya memang positif. Contohnya kayak kerja, fokus kerjaan tuh harus fokus, jangan kemudian gitu, tutup Nabila. Kembali lanjut, selebgram yang sempat memulai kontroversi karena lepas hijab itu juga mengaku sempat diblokir oleh Atta. Namun Nabila menangkapi dengan santai karena Atta dikabarkan Atta melepas masalahnya dalam waktu dekat. Tak langsung lama, Atta dan Nabila kembali berkomunikasi karena lagi saling melokir kontak. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami.